baiklah persahabat Leicester dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama ada unggahan spesial juga nih persahabat ya untuk kita semua Farah fans bahwa baru saja diposting untuk versi terbaru foto private Leslie dan Rizky Billar memakai baju warna pink luar biasa banget persahabat ya tentunya melihat Lesti dan Rizky Bilar yang sebentar lagi akan melangsungkan acara lamaran Kita sebuah para fans tentunya bahagia Apalagi melihat senyumnya dari Lesti dan Bilar membuat kita semakin candu nih Aduh luar biasa banget persahabatnya. ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Postingan tersebut juga tentunya telah dipost oleh akun Instagram HP Red Kota Sultan. Tentunya dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dari para fans. Salah satunya ada komentar dari akun Adinda Eron yang berkomentar. Serasi banget kalian saling melengkapi. Semoga Rizky Bilar dan Lesti kejora jodoh dunia akhirat until John Amin." Doa terbaik selalu diberikan kepada hubungan Lesti dan Rizky Bilar, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan barokah untuk hubungan idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget ini momen kemarin, persahabat ya, ketika Lesti Gejora berkunjung ke rumahnya Rizky Bilar, yang mana pertama kali. Ketemu dengan anaknya Kak Nova, para sahabat ya di rumahnya Abang Bian, luar biasa banget nih. Calon mempelai wanita semakin tentunya terlihat sangat bahagia yang mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada dedek Lesti Kejoran. Kekabar selanjutnya para sahabat, sini juga ada unggahan terbaru yang mana di sini untuk cincin berlian yang dipesan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Beberapa hari yang lalu Tentunya sudah diantarkan ke rumah Rizky Bilar Pak sahabat ya Luar biasa yang sebentar lagi tinggal menghitung hari Tentunya untuk cincin lamaran Sudah dipersiapkan oleh Rizky Bilar Postingan tersebutlah di oleh akun Instagram Leslar underscore Sabroto Yang sebuah kalimat caption C.I. tanu yang baik hati langsung dianterin ke rumah Tuh Pak sahabat ya Langsung dianter saja oleh keiritan yang mana tentunya pemilik dari fashion jewel Pra ya mudah-mudahan saja selalu diberikan keberkahan untuk Lesti dan Rizky Villa. Dan selanjutnya para sahabat kita juga mendapatkan info dari Irfan Hakim bahwa jam 3 sore nanti bakal dihadirkan kejutan bahagia, Tentunya di channel Youtubenya uh, Irfan, persahabat ya, wawancara langsung perasaan Lesti kejora Tentunya sebelum melaksanakan acara lamaran bersama Rizky Bilan Ini seru banget persahabat ya, dicatat jam 3 sore nanti Bakal hadir kejutan spesial dari Lesti dan Irfan Yang mana kita akan dikasih kejutan spesial bahagia postingan tersebut juga tentunya Banyak sekali nuai komentar Dan respon dari para fans Yakni dari Akun Instagram Gwajah227 Mengatakan dimanapun ada video Tentang Leslar siap meluncur Segitunya gua selama 10 bulan ini Luar biasa para sahabat, ya Ini adalah fans Tentunya sejati Leslar, dimanapun ada cover Leslar, tentunya selalu siap meluncur dan tentunya siap mensupport untuk Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan para sahabat, hari ini kita mendapatkan kejutan dan cedekan vitamin manja langsung dari idola kesayangan kita. Tunggu saja informasi dan kabar terbarunya. Mungkin ini informasi di siang hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Win ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.